Oke. Okay. bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Lam Sadi, di sini dalam teman-teman. Uh, semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan dengan Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Oke, okay. pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah mengenai teori tentang gerbang logika dasar. Yang mana yang mau belajar elektronika lebih lanjut terutama yang ke digital dan uh, untuk yang teknologi informa informatika sangat sangat membutuhkan ini seperti itu. Nah, yang akan kami bahas di sini adalah khusus gerbang logika cuma lima teman-teman ya. Jadi lima dasar seperti itu, lima dasar gerbang logika dan ini semuanya uh, menggunakan transistor, belum IC seperti itu. Walaupun ada rangkaian gerbang logika sederhana tanpa transistor tanpa IC, cuma kami Masukkan ke yang transistor saja, seperti itu. Kenapa cuma lima? Karena memang dasar dari semua gerbang logika itu yang 5 ini, seperti itu. Walaupun sebetulnya paling dasarnya juga ada tiga, sebetulnya. Tapi kami masukkan biar tidak membingungkan, seperti itu. Oke, okay. uh, pertama-tama uh, di sini juga harus ada kesepakatan bahwa ketika teman-teman nanti ketemu dengan angka satu. Maka agak satu ini bisa dianggap Nanti di prakteknya Walaupun sekarang teori di prakteknya Bisa dianggap e, 1 sama dengan 5 volt Atau sama dengan positif Atau sama dengan hidup seperti itu Logikanya seperti itu Kemudian yang nol 0, <coughs> 0 itu sama dengan mati Sama dengan min atau ground Sama dengan juga e, Kalau inputan itu tidak ada inputan seperti itu Nah, itu harus dipahamkan dulu teman-teman. Oke, okay. uh, seperti tampak di sebelah ini, yang pertama itu adalah gerbang logika yang not teman-teman ya. Oke, okay. ingat semuanya menggunakan transistor NPN seperti itu. Oke, okay. gerbang logika not. Ya, gambar rangkaiannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Eh... Uh, Apabila ada inputan, ya, dari hanya itu adalah nol, maka dia outputannya adalah satu. Jika inputannya adalah satu, maka outputannya adalah nol. Oke, okay. lambangnya adalah uh, tanda strip ya. Jadi, outnya itu, misalnya, outnya adalah kikinya itu di, dikasih tanda palang atau strip di atas. Nah, ini yang menjadi yang paling sederhana. Jadi ketika inputannya itu adalah 0, 0 volt atau ground atau tidak ada inputan, dia posisi menyala atau posisi satu, outnya seperti itu. Kebalikannya, jika dia inputannya adalah 5 volt atau satu, maka dia outputnya uh, LED-nya kalau outputnya ada LED dia 0 atau mati seperti itu. Oke okay, ya, itu yang pertama. <tuh> Not. Yang kedua adalah n. N itu kalau di dalam bahasa Indonesia uh, itu dan. Ya, hal pertama yang harus dipahami tentang konsep dan ini uh, untuk mendapatkan nah ini garis tolong garis bawahi untuk mendapatkan uh, nilai satu, ya, untuk mendapatkan nilai satu maka semua inputannya harus bernilai satu artinya untuk menghidupkan LED atau OUT ya jika OUT-nya adalah LED untuk menghidupkan OUT atau melogikakan OUT-nya itu adalah sama dengan satu maka semua inputannya harus satu nah, ini ini harus digarisbawahi jadi jika inputannya yang pertama 0 yang B 0 ya maka dia 0 ketika yang A itu satu yang B 0 maka dia tetap 0 Begitu pula ketika dibalik, ketika yang A itu 0, yang B itu 1, maka dia tetap 0. Baru ketika semuanya 1, yang A 1, yang B 1, maka jadinya 1. Gambar rangkaiannya seperti itu. Yang menjadi pembeda dengan yang node yang tadi, ini transistornya ada dua kemudian outnya diambil dari emitter. Jadi di bawah ya, outnya diambil dari emitter, jadi ada di bawah outnya Beda dengan node. oke. Kemudian gerbang logika berikutnya adalah OR, seperti itu OR, ya OR dalam bahasa Indonesia itu atau. Nah yang perlu digarisbawahi di apa di kondisi atau ini teman-teman ya di kondisi atau ini eh, dia apa eh, konsep dasarnya adalah untuk mendapatkan satu atau LED-nya menyala dia uh, harus ada minimal ya minimal ya minimal salah satu inputannya itu bernilai satu oke okay? cukup satu saja walaupun yang lain itu adalah nol tapi ada satu yang yang dia satu maka dia nilainya satu itu yang harus bawahi jadi dia dia baru bernilai nol ketika semuanya inputannya nol tetapi ketika ada satu saja inputannya bernilai satu maka semuanya satu seperti outputannya oke contohnya itu jika ya jika a itu sama dengan nol di tabel itu ya b 0 maka dia outputnya nol jika inputannya yang a 1 yang b 0 maka dia satu Oke okay. ketika yang A itu nol yang B 1 maka dia 1 apalagi yang A1 yang B 1 maka dia outputnya 1 Nah itu, itu yang OR yang OR ini mirip sekali eh, rangkaiannya dengan yang ini output, outputnya ngambilnya outputnya ini dari emitor jadi Emitter dari transistor pertama digabung dengan emitter di transistor kedua dijaga out. Nah ini mirip dengan yang yang N tadi. Beda dengan yang Not. Yang Not itu ngambil di kolektor. Nah itu perlu diingat itu. Oke. Kemudian yang ketiga teman-teman itu Nen. Nen itu Not N. Jadi dia kebalikannya yang N yang tadi. Teman-teman bisa ref apa eh, playback video ini. Jadi dia itu betul-betul uh, kebalikannya ya, betul-betul kebalikannya dari yang n. Ketika yang n itu uh, karena ini not ya, ketika yang n itu bernilai 0 maka di sini bernilai 1 Karena not, kebalikannya seperti itu. Oke. Okay? Nah, uh, gambar rangkanya seperti ini ya. Ini mengingatkan kita kepada rangkanya not yang awal. Jadi ngambil outputnya itu dari kolektor. Kolektor di Transistor pertama di dekatnya uh, 5 volt, satu dayanya seperti itu. Oke, okay. ketika yang A itu bernilai nol, ya B 0 maka dia satu. Oke okay, ya, begitu seterusnya. Justru ketika dia semuanya bernilai satu, maka dia justru nol. Oke. Okay. Ini betul-betul berkebalikan dengan yang n tadi. Kalau yang n tadi harus semuanya bernilai satu baru dia bernilai satu. Kalau ini tidak, malah kalau dia semuanya bernilai satu maka dia nol. Seperti itu. Oke, cara mengingatnya seperti itu. Oke, cukup ya yang yang n teman-temannya. Ingat n, not n. Ketika kita ingat ingat n, kemudian ketemu. Nen maka nen adalah kebalikan dari n begitu saja. Kalau kalau n itu uh, semuanya ya semuanya harus bernilai uh, satu inputannya baru dia menghasilkan satu outputannya maka di nen justru kebalikannya justru ketika semuanya bernilai satu inputannya maka outputannya bernilai nol. Nah itu teman-teman. Oke okay, ya bisa dipahami insyaallah. Kemudian yang kelima ini NOR ya. Not OR. NOR ya kayak nama orangnya NOR ya. Not OR artinya dia bukan OR. Oke? Okay? Ini mirip dengan yang NAND tadi atau mirip dengan yang NOT. Miripnya di mana? Ngambil outputannya dia di kolektor. Di kolektor transistor pertama. Mirip dengan NAND, mirip dengan Not dan ini berkebalikan dari uh, apa dari Or ya ini kebalikannya dari Or teman-teman jadi uh, justru ya ketika ada inputan satu saja inputan yang bernilai satu dia nilainya nol ya tapi ketika semua inputannya dia bernilai nol semuanya bernilai nol contohnya ketika a 0, b 0, maka dia satu jika ada satu saja inputannya yang bernilai satu maka dia nol outputannya ya berkebalikan dengan uh, yang ini yang uh, or oke okay, ya ini bisa di screenshot atau di google banyak yang seperti ini seperti itu oke okay, teman-temannya mudah-mudahan lima konsep dari uh, gerbang logika dasar ini bisa diterima Insya Allah di uh, prakteknya di video berikutnya insyaallah teman-teman akan kami rinci videonya seperti itu agar teman-teman bisa memahami dan mengerti gerbang logika ini ya walaupun ada eksklusif or ada eksklusif and nah itu itu nanti itu yang penting ini dulu dipahami, insyaAllah yang lain lebih mudah seperti itu. Oke, semoga yang sedikit dari kami ini bermanfaat dunia akhirat buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan, eee, kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.